Gara super power kendali atas energi membuat Amerika menjadi juara dunia karena energinya adalah oil and gas. Amerika sejak tahun 70-an